ketemu lagi dengan aku dengan Tante Gaming pastinya di arena Gebiar 123 di video terbaru di gamenya si kaki Zeus, hari ini aku akan berbagi lagi pola yang terbaru untuk kalian dan trik nyepin yang terbaru pastinya di arena bermain yang selalu aku rekomendasikan juga untuk kalian di Gebiar 123 dengan cuan 80000 aku bakalan nyepin lagi untuk kalian yang pengen JP dan WD di gamenya si kakejewus langsung bergabung ke tante gaming guys oke kita gas ke pola pertama ada putaran 12 otomatis di dua checklist aktif di checklist turbo dan checklist lewati layar oke ini di bed 2400 dulu ya di pola pertamanya Oke kita gas ke pola kedua aku coba nonaktifkan dulu taruhan ganda dan aku mainkan lagi ke bed yang lebih tinggi satu tahap Pola kedua ini ada pola 6 putaran otomatis di dua checklist spin cepat dan checklist lewati layar Oke untuk selanjutnya nah di satu checklist aktif satu checklist aktif di spin cepat aku coba manual Wow wow wow wow ini baru Wah, ini rekomendasi banget, guys! Baru beberapa kali di manual, tidak sampai nyampe tiga kali di manual. Gratisan pertama langsung aku dapetin, wih, cakep banget! Ada kali biru juga yang pertama nyangkut. Oke, cakep! Aku dikasih mega 182.000 di gratisan pertama yang aku dapet ini di bed yang sudah aku naikkan satu tahap-satu tahap dari bed 2400 ya aku dapat gratisan pertama di bed 4800 oke lumayan banget kalau ada kali-kalian yang connect di dalam gratisan ataupun scatter kita itu enak banget ya teman-teman kita tinggal menunggu momen pola yang pecahnya berurutan dan banyak banget guys oke 21.000 ada kali 3 juga wicake banget di kali 17 pastinya ini langsung sensasional 359.000 ribu wow enak banget gratisan pertama yang aku dapetin sepertinya cuannya lumayan rekomendasi dan ini enak banget banjir banget cuannya di gratisan pertama guys cawannya pun mudah banget untuk connect ya di gratisan pertama cawan dan jam pasir itu mudah banget untuk connect oke ada kali dua wih cakep nih oke aku berharapnya ada yang pecah lagi guys wih sayang banget ya cawan sama cincinnya kurang oke di kali 19 aku dapat naik 100.000 ribu lebih Wih cakep jam pasir lagi guys Jam pasirnya ini mudah banget connect Oke pecahnya Wow udah tiga kali pecah Ada kali dua juga Wih cakep banget Mahkota pun connect guys Mahkota connect Ini pecahnya nyampe 70 ribu Wih cakep banget ya Dikali 21 Ini pastinya Wah banjir banget cuan aku nyampe Satu jeti 476 ribu Wah, karena mahkota, momen mahkotanya yang pecah, ini pastinya, wah, enak banget. Enak banget, guys. Waduh, aku nggak nyaka banget gratisan yang pertama, secepat ini. Isi cuannya banjir banget, rekomendasi sekali. Sampai 2 JT, 183.000 ya, gratisan pertama. Loh, gila, enak banget kan, gebiar 1, 2, 3. Wah, wah, wah, wah, wah. Oke, kita gas. Kita gas karena sayang banget ya si kakinya kalau kita tinggal terlalu cepat Oke kita gas kita ulang kembali pola-polanya dari awal di putaran 12 otomatis Taruhan ganda aku aktifkan dan aku coba main ke bed yang lebih tinggi lagi Karena gratisan pertamanya itu sangat barbar cuannya nyampe 2 jt lebih guys Kita main ke bed 10k Oke kita lanjut untuk pola 6 otomatis 6 otomatis di dua checklist aktif Oke 6 otomatis di dua checklist aktif Wih cakep banget nih cawannya mudah banget pecah guys Di dalam gratisan pun cawan mudah banget untuk pecah Jam pasir mah sampai mahkota guys di gratisan pertama yang aku dapetin Mudah banget untuk connect ya Oke kita lanjut ke pola manual Oke ini aku manualnya tidak sampai dihitung ya teman-teman ya. Hanya dikira-kira saja guys. Kita manual beberapa kali. Oke di manual sampai kita menemukan momen yang pas. Oke kita manual. Oke lanjut lagi manual. Wah cakep banget nih. Pecah di luarnya pun mudah banget ya teman-teman. Satu layar tuh pastinya ada sering ada yang pecah guys karena mudah banget oke kita coba matikan ya checklist lewati layar aku satu checklist aktif saja wih cakep dapet lagi guys aku memainkan taruhan ganda dan memainkan checklist lewati layar pastinya dan memainkan juga bednya gratisan aku dapetin sampai dua kali padahal cuan aku udah rekomendasi banget ada kali dua. padahal cuan aku udah rekomendasi banget ya sampai cuan 2 jt lebih dari modal 80k guys Wah cakep banget nih Oke kita lanjut nikmati gratisannya dan semoga untuk kalian hari ini yang langsung bergabung di Gebiar 123 kalian rekomendasi juga untuk nyepin di sekitar di si kaki Zeus kalian langsung dikasih cuan yang banjir banget dikasih gratisan yang rekomendasi banget untuk positif WD kalian dari modal-modal receh kalian yang membawa cuan yang sering dari yang sering kurang dari 100.000 ya teman-teman ataupun 50.000 kalian udah aman banget untuk nyepin di si kaki Zeus pastinya di arena bermain yang tepat sekali dan gacor juga di Gebiar 123 Oke cakep, pecahnya ada kali 3 dan dua Wih cakep banget nih, sayang banget ya kali-kaliannya masih minim-minim guys, masih minim banget. Oke ditambah lagi ada kali 6 yang baru saja turun. Oke dikali 13, oke aman ada pemandangan mega belas ribu. Oke gratisan pertama dan gratisan kedua yang aku dapetin ini rekomendasi banget, banjir banget cuannya untuk aku... Membantu untuk positif WD lagi, hari ini tanpa buy sepin, hanya mengandalkan gratisan nyepin-nyepin di si Zeus barang gebiar 1, 2, 3. Oke teman-teman nanti ketemu lagi dengan aku, see you bye-bye.